Waspadai GBPJPY dalam tekanan bearish. Bias harian pergerakan GBPJPY terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang berusaha melakukan fase rebound ke sekitar area kritis.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 Sebaliknya waspadai jika harga GBP-JPY terus bergerak ke atas dan menembus level 154.17 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 154.44. Sekian analisa forex untuk tanggal 26 Mei tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212